Selanjutnya, kepada zodiak yang kelima yang hukumnya sangat bagus dan kebanjiran meski di bulan November tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saya mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang kebanjiran meski dan hukumnya sangat bagus di bulan November tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kelima yang ukini sangat bagus dan kebanjiran rezeki di bulan November tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat ramalan zodiak yang ukini sangat bagus dan kebanjiran rezeki di bulan November tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah di Oxford ataupun tiga pada untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang dimana di sini digambarkan hoki-nya sangat bagus dan keberuntungan peski di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan Seorang aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan. Tiga job di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan, finansial, serta kehidupan aris sendiri. Dan di sini juga digambarkan seorang aris akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini bentuk kehutian seorang aris di dalam menjalani hubungan asmara. Dan untuk kartu support energinya adalah Knight of Cup". Secara umumnya, kenaikoh opkap itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang aris hokinya sangat bagus dalam kategori hubungan asmara. Yang dimana di sini hubungan asmara dan sangat bagus bersama pasangan yang akan mendapatkan kebahagiaan, keromantisan Yang dimana juga di sini seorang aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan. Dan pekerjaan ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendom keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... The lovers. Secara umumnya, the lovers itu diartikan pencintaan, kecintaan, keterikatan. Dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan sulit yang pertama di sini menggambarkan keterikatan antara orang sekitar orang terdekat bersama seorang anak yang ada berdampak positif kepada kehidupan yang dimana mana di sini akan mendapatkan kehogian dalam kategori hubungan asmara serta mendapatkan suatu pekerjaan dari orang-orang sekitar yang akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan anak sendiri dan untuk zodiak yang kedua adalah for of one, ataupun 4 tempat untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiac Paulus yang dimana sini digambarkan seorang Taus hoki ini sangat bagus dan kebanjiran meski di bulan November tahun 2021 Di disini digambarkan apapun usaha pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Taus akan berbuah manis akan berdampak positif kepada kehidupan finansial yang dimana sini bentuk kehokian terhadap dirinya sendiri dan di disini juga tidak terhubung kemungkinan seorang Taurus akan mendapatkan sekitar empat arah mata angin yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupannya sendiri yang dimana juga di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan petawaran pekerjaan yang mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of sword secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan seorang Taurus ke Hoki ini sangat bagus di bulan November tahun 2021 dan akan kebanjiran rezeki yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan petawaran pekerjaan yang mendapat positif kepada kehidupan yang dimana di sini berkat doa dari seorang anak berkat doa dan dukungan dari seorang anak serta berkat doa dan dukungan dari sebuah keluarga Taurus sendiri dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Keterikatan antara seorang anak bersama Taurus sangat berdampak positif yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini kehokian seorang Taurus muncul di dalam kategori akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana mampu mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Seven of One ataupun tujuh tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo hoki nya sangat bagus dan kebanjiran meski di bulan November tahun 2021 di sini kau yang dapatkan oleh seorang Leo ialah seorang Leo akan mampu memimpin sebuah pekerjaan menjadi ketua dalam sebuah pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Leo sendiri dan di sini seorang Leo akan ditunjuk dan dia akan menjadi seorang yang dimana di sini atau memimpin sesuatu kelompok orang yang mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Leo akan berhasil jadi dari pemilik sebuah usaha yang dimana di sini akan mampu mendongkar kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Leo akan kebanjiran rezeki dengan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang mampu membuat finansial lebih bagus lagi, dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas 30 tahun. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan direkomendasikan memimpin sebuah perusahaan yang dimana di sini memimpin sekelompok orang yang akan mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini seorang Leo direkomendasikan oleh orang-orang terbeban, -orang, orang yang lebih tua dari Leo sendiri. Dan jika kartu terlalu kita gabungkan dengan Zodek yang ketiga di sini menggambarkan keterikatan seorang Leo bersama orang-orang sekitar sangatlah dapat sangatlah mudah positif positif kepada seorang Leo, yang dimana di sini juga orang yang lebih tua dari Leo akan merekomendasikan Leo untuk menaiki sebuah jabatan, yang dimana di sini akan mampu mendokrak keuangan kehidupan serta finansial lebih bagus lagi, dan di sini juga seorang Leo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri, yang mampu mendokrak keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah Zuo Pental ataupun dua koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai saya yang bersedia Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces hokinya sangat bagus dan kebanjiran. reski di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Pisces keuangannya sangat stabil, aman-aman saja namun di sini seorang fisik ingin mengambil langkah yang dimana di sini untuk meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi langkah yang diambil akan berhasil yang dimana dalam bentuk kehokian seorang fisik untuk membuka sebuah usaha usaha tambahan yang dimana di sini mampu mendoakrakan keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi dan di sini juga tidak ada kemungkinan dua koin menggambarkan seorang fisik akan mempunyai dua usaha yang dimana di sini mampu mendoakrakan keuangan kehidupan lebih bagus di bulan November tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup. Secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces hokinya sangat bagus dan kebanjiran di bulan November tahun 2021 yang dimana mana di sini seorang Pisces mampu mengambil satu langkah, satu peluang untuk meningkatkan keuangan dan berhasil ia dapatkan. Dan di sini berkat Masukkan doa dari seorang buah keluarga berkat masukkan doa dari seorang orang tua vices sendiri serta di sini seorang vices akan mampu menjalani dua usaha yang akan mampu mendekatkan kehidupan finansial lebih bagus lagi dan jika kartu lokas kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan keterikatan kecintaan antara orang tua bersama seorang vices sangatlah mampu mendokar kehidupan sangatlah berdampak positif kepada yang kebanjiran meski di seorang bisnis di bulan November tahun 2021 yang dimana sini akan tercipta keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk zodiak yang kelima adalah 9 of one ataupun 9 tongkat untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang ber Libra kelima yang dimana di sini digambarkan seorang Libra hokinya sangat bagus dan kebanjiran meski di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang libra merupakan sosok-seseorang -sosok yang ulet yang gigi yang disiplin dalam bekerja setiap pekerjaan yang ia lakukan dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain yang menjadi nilai positif kepada dirinya sendiri yang akan mampu mendongkar keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di bulan November ini seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat banyak yang dimana sini akan mampu mendongkar keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah page of card Secara umumnya face of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang lima merupakan sosok seseorang yang udah yang gigih yang bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana di sini tujuan seorang Libra untuk bekerja yaitu membagikan seorang anak yang mampu mendekat keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga digambarkan seorang lima akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang dimana di sini disebut kebanjiran, meski di bulan November tahun 2021. Dan jika kartu terlepas, kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini, menggambarkan keterikatan kecintaan antara seorang libra bersama anak bersama keluarga sangat berdampak positif kepada rezeki kehokian di bulan November tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, dan di sini juga apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan finansialnya sendiri, dan di sini bisa kita simpulkan. Lima zodiak yang hokinya sangat bagus dan keberuntungan meski di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aris, yang kedua Taurus, yang ketiga Leo, yang keempat Pisces dan yang kelima adalah Libra. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang lima zodiak yang hokinya sangat bagus dan keberuntungan meski di bulan November tahun 2021 semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi amalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.